Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen video ini. Kemudian kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi. Oke, kita lihat, kita lihat di sini untuk Cancer ya. Di sini ada kartu King of Pentacles, kemudian ada King of Cups, kemudian ada The Moon ya. Uh, dua King dan satu The Moon. Jadi yang aku lihat di sini percintaan kamu ditentukan oleh bulan ya uh, Iya tentu saja ditentukan oleh Tuhan ya uh, tapi yang aku lihat di sini mungkin uh, Tuhan gitu ya Tuhan ngasih pertanda gitu kan uh, untuk kamu dari sisi perjodohan dari sisi jodoh itu memang ada orang yang ngedekat ke kamu itu dari dari sisi bulan itu kelihatan banget ketika ada bulan ini Ketika di bulan-bulan tertentu, dia akan muncul. Dalam artian mungkin kalau kayak gitu, on-off dong, alvin gitu kan. Bisa jadi ya, bisa jadi on-off. Uh, tapi yang aku lihat di sini bukan seperti itu sih konsepnya ya, tapi lebih ke arah kalau kamu nyaman dengan seseorang ya. Misalkan si A nih, nanti muncul dia di bulan, misalkan di bulan Mei gitu ya. Di bulan Mei dia muncul. Ya, tapi ternyata setelah dijalani lebih lanjut, kamu nggak serak gitu, kan? Kamu nggak nyaman nih dengan si A gitu ya, e, otomatis selesai gitu ya, selesai terus. Kemudian jadi di bulan-bulan selanjutnya ya, di bulan-bulan tertentu nanti muncul lagi gitu loh. Jadi, ketika kamu ngerasa kamu nggak nyaman dengan seseorang, terus kemudian berpisah gitu kan nanti. Akan muncul seseorang yang baru di sini ya. Jadi sosok ini tuh kayak muncul gitu ya. Kay kayak akan muncul. Dan dia akan mencintai kamu seutuhnya gitu. Jadi uh, yang aku lihat permasalahannya sih bukan bukan dari mereka ya. Maksudnya bukan permasalahan juga sih. Tapi uh, disebutnya kan cocok nggak cocok gitu ya. Cocok nggak cocoknya itu kan dari kamunya juga gitu memutuskan. Apakah dengan, apakah dengan sosok ini cocok atau enggak gitu kan, kalau misalnya nggak cocok nanti ada lagi yang baru gitu, jadi uh, nggak perlu sedih sih yang aku lihat ya, kayak ibarat kata uh, jadwal jadwal KRL gitu ya, kayak ibarat kata jadwal KRL, jadwal uh, TJ gitu ya, busway, dimana mereka akan muncul, gitu kan? E, bus ataupun kereta itu akan muncul sesuai jadwalnya, gitu kan? Jadi, kayak gitu jodoh kamu, gitu ya. Tenang aja, nanti muncul lagi, muncul lagi, gitu Kalau kamu ngerasa nggak nyaman dengan si A, nanti muncul si B. Kalau kamu nggak nyaman dengan B, muncul si C, gitu kan? Terus saja kayak gitu. Tapi yang aku lihat di sini juga untuk beberapa orang, ya. Untuk beberapa orang, malah kisahnya itu lebih ke arah ketika kamu udah nyaman dengan misalkan ya, ketika kamu nyaman dengan si e, C misalkan ya, nanti D muncul, si D muncul, kemudian F muncul, kemudian E, F, G, H, I, J gitu kan, nanti pada muncul gitu, loh, pada muncul cuma mereka nggak, nggak mengganggu ya yang aku lihat karena memang reguler, karena memang <laughs> Karena memang udah jadwalnya pada masuk gitu loh Pada masuk dan kenalan sama kamu gitu ya Jadi tinggal dari kamunya doang sih yang kayak Oh apakah aku cocok dengan ini atau enggak gitu ya Jadi kayak bener-bener kamu yang memutuskan gitu ya Bukan dari si uh, dia gitu ya Karena kalau untuk jodoh yang aku lihat rata-rata Orang-orang tuh bertekuk lutut gitu loh sama kamu ya Orang-orang tuh kayak Uh, selalu datang ke kamu gitu loh kamu nggak nyari kamu nggak ngapa-ngapain mereka datang gitu ya kamu kerja seperti biasa kamu beraktivitas seperti biasa orang-orang datang ke kamu gitu ya Jadi bukan kamunya yang nyari tapi orang-orang itu ya orang itu yang nyari orang itu yang ketemu dengan kamu kemudian ngerasa cocok dan pengen menjalin cinta gitu ya jadi sosok-sosok ini tuh bener-bener uh, kayak gitu gitu loh kayak Pengen banget untuk uh, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan kamu di sini. Kalau dari King of Pentacles, berarti ada kaitannya dengan mungkin dari Virgo, kemudian Taurus, dari Capricorn, ya zodiaknya elemen tanah gitu ya. Kemudian di sini ada King of Cups, King of Cups ada kaitannya mungkin sesama Cancer, kemudian juga uh, dari sisi... Pisces kemudian Scorpio kemudian dari The Moon ini lebih-lebih kelihatan banget kalau The dari Kartu Tarot itu biasanya ada kaitan dengan The Moon itu Pisces ya jadi bisa-bisa mengarah ke arah sana gitu ya jadi yang aku lihat di sini uh, hubungan percintaan kamu mungkin lebih banyak ke area Pisces ya uh, untuk sebagian orang, ya. Karena aku ngerasa mungkin untuk untuk satu orang gitu ya yang nggak denger nanti akan ada orang yang cocok dan oh iya begini begini begini gitu. Jadi nggak nggak semua orang gitu ya. <tuh> Memang energinya seperti itu energinya energi yang ketangkap gitu kan. Tapi eh, kadang juga energi yang ketangkap itu rata-rata yang akan personal reading nantinya gitu lah. Jadi. Jadi, bisa aja uh, seperti itu ya. Memang sudah ditakdirkan kayak, "Oh, nanti diteruskan gitu." Oh, nanti pembacaannya diterusin kayak gitu ya. Yang aku lihat di sini, jadi bener-bener uh, uh, menikmati nantinya ya. Kamu kayak biasa aja sih, sebetulnya ya enggak enggak yang kayak nyari nyari banget enggak yang kayak buru buru banget untuk ke arah percintaan walaupun umur kamu pun udah udah matang banget gitu ya udah dewasa banget tapi kamu enggak nyari gitu kenapa kadang kalau kamu nyari kadang ya kalau kamu nyari itu rata rata kalau kamu nyari yang nyari justru enggak bertahan lama gitu lah rata rata ya uh, Bukan, bukan, bukan ini bukan menghakimi, ini bukan mendoakan, enggak, tapi rata-rata yang aku lihat kayak gitu. Kenapa? Karena seakan-akan dari pasangan kamunya itu kayak, oh kamu yang ngejar berarti kamu yang harus berusaha gitu kan. Ya sedangkan sekarang kayak dibalik, ah nggak mau ah aku kayak kemarin-kemarin gitu kan. Jadi ya udah biarkan aja sosoknya yang ngedeketin aku aja gitu loh, yang uh, cinta sama aku gitu kan nanti juga aku cinta juga kok gitu kan ya e, karena kamu termasuk e, mudah gitu loh, mudah untuk e, jatuh cinta sebetulnya gitu ya nggak nggak nggak lihat e, dari bibit bebet bobot itu mah belakangan biasanya kayak gitu ya aku lihat ya rata-rata nggak semuanya tapi ya oke itu yang kelihatan di kartu bye-bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya